Swag to the age Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah sudah sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia bukan syurga Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa satu cerita mahu cerita Dengarlah walau kau tak nak dengar Cerita di mana orang selalu dilimpahi dosa Dia tahu kitab dibalik sikap dia selamba Bentuk tubuh guna bengkung Dia tahu itu dosa Suci merah tanah selamba Dibuat main hadap kotaknya bukan hamba Tapi dia yang satu Ini katakan dunia Dunia penuh dengan lumrah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 Aku tanya kau buat apa, Aku tanya kau buat apa, Aku tanya kau buat apa, Aku tanya kau buat apa Masuk babak kedua, kita sembang lagi, Macam orang biasa, Kita tarik kerusi, sembang macam puja, First time aku nak try hasa-hasa, Cuba nak kerja keras, bangkit anak bangkit, Menghadap tua muda tak salah Sehingga nama di putih, Tarik dalam media masa kari tak kari,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 Masuk rangka akhir juga pilihan kau Kalau nak jadikan rap sebagai kerjaya Cuba dari dulu lepas guru maha guru Simpan ilmu lepas makan muruk Bukan tukar pelamin seperti tukar baju Angkat dulang lepas terbang Ini caranya bukannya gebang Dunia tetap dengan lorah dunia Tetap kau pijak di dunia Tegak nyawa kau di boneka Jangan nak mendabik dada macam kau tu Ini dikatakan dunia Ini dikatakan dunia Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumprah Sudah-sudahlah buat bosah Sorry, ini dunia bukan syurga